Hahaha Baik, nih tua kun juga lai. ah. ya Tela Ya hidup Dak balai Baik, nih tua Dak balai Ah Lain Pinnya Menurut Mulai <coughs> Ah, hailai Buah rohita Pasar Unarung Maka tahalai hita Di Perdana Tala si ganu ini ma kata kata, kata, -kata dijoloni Dijolo ni aku nih iba gua bilang tuju burada HAHAHA sadece ADA ADA ADA ADA ADA ibarat Manang, sulusi, nak berpihak dua atau membayain polda dua, mana orang bawa rekomen alias solusi, bayi merugukan itu, alai boleh, nama cari itu cari tahu iba dua alai di belakang, saya dua alai sih diunukku tu lain, beda ulai, bodo orang iba dua ulai, lain dan lain psikik di paru-paru malah itu belakang, toh, cuma aku tu lain nomor dua macam ini, cuma tu lain yang aron undangan daripada ada undangan ada mandi gayib, ini mampir kiri lain. Ahi meto makanau rokok Alana be Tong nama Ikut tua kon nama ra doang nih ah. Alana de, be Mana kung somot dia be Ikut tong nama Ini jelah nih kan Ido Toho Alaih sekare nggak mimma gih gih doh rasa Bodo mar ningo tisudi. Akar warohana si deh api bayak, komersionalnya, ya halah ini ganggu lah, dicampuri purusan nasi daerah kia, ibaratnya menurut kon, orang masalah nasi tidak, nggak, dah dong lah, bahwa masalah nasi tidak, ya masalah dia masalah dia kan itu, itu tolol lah, masalahku mah masalahku, ali beda nana, masalah dia bukan semua masalah, masalahku dicampuri, ibarat dicampuri mana, ali tangan orang menyangkut di mana. Kang ngi gibe jirate ya songoni sika roha roha ter songoni rai mulo home mace ulai posisi songoni dia matindaka mulo songoni hidok be mulo tarsong tindaka kudu lai vasong nak nakka neng emma be budaewi be na nakua toi barada darong wed perselisian alisi pa los kontak so lain na be be lai bo na solusi terakhir ngah lebe biti mana lai. Aja gini aja